apa kabar buat teman-teman semuanya dan di video kali ini kita bakal melakukan tarik tunai dari aplikasi penghasil uang saldo dana yang sudah terbukti membayar dan gratis tanpa deposit dimana di aplikasi ini kita sudah menggunakan sejak 2019 kemarin dan sampai sekarang aplikasi ini saya masih gunakan hingga 2022 ini karena aplikasinya masih terbukti membayar jadi kita bakal buat lagi videonya dan kebetulan di aplikasi ini kita sudah mempunyai saldo dan kita bakal melakukan penarikan tunai. Dan di video ini ada dana kaget ya, jangan lupa kalian klaim di live chat. Dan untuk teman-teman semuanya yang tidak keberatan, ayo bantu subscribe dulu YouTube Pangkep Legend dan jangan lupa tulis komentar unik sertakan nomor dana kalian sebanyak mungkin di komentar video karena di video kali ini kita bakal mengadakan giveaway saldo dana lagi dan jangan lupa kalian subscribe dan di like video ini dimana di aplikasi ini kalian bisa melakukan tarik tunai minimal itu ada 3000 rupiah. jadi ketika kalian baru mendaftar langsung bisa melakukan tarik tunai sebesar Rp3.000 pertama. Dan kebetulan di aplikasi ini kita bisa menarik sebesar Rp100.000. Nah, di sini kita bakal coba melakukan tarik tunai sebesar Rp100.000. Jadi jangan kalian skip video ini karena ada trik bagaimana cara mendapatkan ratusan ribu dari aplikasi ini. dimana kita cek saldo kita di sini ada Oh ya, kita cek dulu ya. Riwayat penarikan itu kita sudah melakukan tarik tunai ke pulsa 5.000 rupiah, saldo dana rp 50.000 rupiah sudah berhasil, saldo dana 10.000 rupiah lagi sudah berhasil dan semua rata-rata penarikan yang kita lakukan dari aplikasi ini sudah berhasil semua. Dimana di sini ada saldo koin emas sebesar 15.000 koin, 15.500 ya. Dan kita bakal memperlihatkan bagaimana cara bermain yang benar agar di aplikasi ini kita bisa menghasilkan cuang setiap harinya. Oke, kita tarik terlebih dahulu sebesar Rp100.000 ya. Kita tarik tunai sebesar rp rupiah Nah, di sini kita coba tarik tunai dan kita klik OK Dimana kita sudah menarik ya. Kita tunggu. Dan saldo koin emas kita di pojok kiri atas sudah berkurang dan di mana di sini tertulis penarikan saldo dana sebesar Rp100.000 dalam proses. Dan di bawahnya itu sudah berhasil semua ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Dan ini bakal masuk satu kali 24 jam ya teman-teman yang kita lakukan tarik tunai ini. Dimana untuk teman-teman semuanya bisa melakukan tarik tunai ke pulsa. Di sini ada banyak penarikan ada Ketelkomsel, Telkomsel, Indosat, XL dan Smartfren juga ya. Nah di sini minimal tarik tunai ke pulsa itu rp 5.000 ya dan untuk pengguna baru ketika kalian baru mendaftar bisa melakukan tarik tunai sebesar 3.000 rupiah saja Dan itu bisa langsung masuk ke saldo dana kalian Oke jangan dilupakan ya teman-teman di video ini ada dana kaget jangan lupa kalian klaim Oke untuk cara kerja dari aplikasi ini sangat mudah sekali Dimana di aplikasi ini untuk awal-awal kalian bisa daily check in setiap harinya Oh ya di aplikasi ini kita juga bisa mengundang teman. Ketika kita mengundang teman, kita bakal mendapatkan bonus komisi setiap teman yang kita undang itu. Nah, di sini kita klik di misi di mana di sini ada banyak sekali misi yang bisa kalian kerjakan. Lalu bagaimana saya mendapatkan Rp100.000 dari aplikasi ini dalam satu hari? Yaitu saya mengerjakan semua misi yang ada di sini. Contohnya seperti ini ada aplikasi Kredivo. Ketika kita menginstal aplikasi Kredivo ini, kita bakal mendapatkan 500 koin. Dan 500 koin ini bakal otomatis masuk ke pojok kiri atas ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada banyak aplikasi yang bisa kita install Ketika kita menginstal aplikasi ini dan menyelesaikan tugasnya, kita bakal mendapatkan koin. Dan koin ini otomatis menjadi uang tunai. Nah, di sini juga ada misi survei ya. Kita bisa menyelesaikan survei yang ada. Di sini ada banyak misi. Jadi, sangat saya jamin 100% tanpa tipe tipu no hoax itu ketika kalian baru mendaftar bisa langsung melakukan tarik tunai minimal ya minimal lah Rp3.000 minimal dan rp rupiah dan rp rupiah Nah, di sini ada penarikan minimal Rp3.000, minimal rp rupiah dan Rp100.000 juga. Jadi sangat disayangkan sekali jika kalian tidak mendaftar di aplikasi ini dan menyelesaikan tugas-tugasnya karena cuma daftar doang kalian bisa langsung melakukan penarikan tunai. Nah, di sini ada banyak tugas. Di sini juga ada misi survei dimana ketika kalian tinggal menginstal aplikasi yang ini Blockman, kalian bakal dibayar 150 180 koin emas. 180 koin emas itu sangat tinggi sekali ya, teman-teman. Jadi, nah di sini ada kalkulator, kita cek di penukaran untuk melakukan tarik tunai ke dana sebesar rp rupiah pertama kita membutuhkan 500 koin. Nah, di sini kalian tinggal install aplikasi Kredivo satu kali. Kita cek ya, di sini ada aplikasi Kredivo. tadi mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini kita cek ya. 500 koin kan di sini tertulis 500 koin. Jadi kalian tinggal install aplikasi satu saja. Kalian bisa langsung melakukan tarik tunai sebesar rp rupiah dan ini benar-benar wow banget lah. Di mana di aplikasi ini ada juga misi undang teman. Ketika kita mengundang teman, kita bakal mendapatkan rp rupiah dana sampai dengan Rp50000 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada banyak misi-misi yang bisa kita kerjakan. Jadi di mana ketika kalian baru mendaftar, kalian bisa langsung melakukan tarik tunai sebesar Rp3000. Oke, kita coba tarik tunai lagi sebesar rp rupiah ya. Nah, di sini kita coba tarik tunai sebesar Rp5000 kalian bisa melihat ya teman-teman kita cek tarik tunai penarikan sebesar Rp5000 dan Rp100000 dalam proses dan di bawahnya penarikan Stella berhasil dan ini sangat disayangkan buat teman-teman semuanya jika kalian tidak mencoba apa yang saya sarankan ini karena cuma daftar saja kalian bisa mendapatkan Rp5000 secara gratis ataupun Rp3000 secara gratis dari aplikasi ini Nah, ini dia aplikasi yang sudah terbukti membayar. Di mana di sini ada aktivitas ya kita coba cek apakah masih ada nama kita. Perasaan di aplikasi ini kita ada namanya ya Pangkep Legend. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia ya, teman-teman. Di aplikasi ini tuh waktu 2019 kemarin itu subscriber saya masih 32.000 ya, teman-teman dan sekarang alhamdulillah sudah mencuk sudah hampir mencapai 50.000. Nah, yang artinya aplikasi ini saya sudah bergabung sejak 2 tahun lalu dan sampai sekarang aplikasi ini masih terbukti membayar. Di sini ada banyak misi yang bisa kalian kerjakan dan tanpa saya panjang lebarkan kalian sudah pasti paham aplikasi ini karena di aplikasi ini kita sudah membahas bagaimana cara melakukan mengerjakan misi sampai melakukan penarikan tunai. Nah, ini dia kita sudah melakukan tarik tunai dan sekarang ini masih pending ya. Oh ya, ada dana kaget ya jangan lupa kalian claim dan mungkin sampai di sini dulu sampai jumpa di next video.